Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya telah mendesain sebuah diagram tentang aplikasi messenger Lebih tepatnya bagaimana cara kerja aplikasi ini nantinya Nah di sini saya buat diagram tujuannya adalah agar kode kita nanti terstruktur dan mudah untuk di maintenance Dan pada video kali ini kita akan menyesuaikan kembali kode kita agar sesuai dengan diagram ini jika kalian bingung bagaimana cara membaca diagram ini, jangan khawatir karena kita akan baca bersama-sama sedikit demi sedikit. Oke, langsung saja kita mulai dari hal yang paling sederhana. Di sini saya sudah menghapus sebagian banyak komponen dan hanya menyisakan dua komponen saja. Di sebelah kiri ada pop-up yang ada di Google Cloud. Di sebelah kanan ada email sender handle yang nantinya ada di aplikasi kita. Dan flow yang ada di sini sangat sederhana. Jadi, pubsub mengirim pesan, lalu email sender handler membalasnya dengan success response. Sekarang mari kita menuju ke VS Code. Kita masih membuka project yang sama dengan video sebelumnya, yakni email sender. Di sini saya tambahkan file bernama handler yang nanti akan menampung email sender handler. Sebelum membuat kode, saya akan tambahkan dulu modul handler ke main rs agar intelligence bekerja. Pertama, saya akan buat dulu struct publiknya. Di sini saya hanya membuat struct kosong dengan nama email sender handler. Selanjutnya, saya akan buat implementasi dari struct ini. Di dalam implementasi, saya akan buat fungsi new dengan parameter kosong yang akan meretun tipe data struct tersebut. Untuk isi dari fungsi tersebut adalah pembuatan objek email sender handler. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan buat fungsi handle. fungsi itu yang nantinya akan menangani send message dari whatsapp dan membalasnya dengan sukses respon. Fungsi ini akan mengembalikan implementasi dari filter, di mana filter tersebut diambil dari modul web. Filter ini akan mengembalikan tipe data string, sehingga di sini saya memberikan tipe String sebagai generic dari Extract dan ketika filter ini error dia akan mengembalikan rejection dari modul work dan kita sudah mengimpornya pada baris pertama selain itu kita juga memberikan implementasi copy sekarang kita akan buat filternya sesuai dengan request PubSub dari video sebelumnya kita perlu memfilter metode requestnya, yaitu menggunakan metode POST setelah itu kita lakukan mapping untuk mengembalikan data apapun yang bertipe string Sebagai contoh di sini saya mengembalikan string kosong. Sampai di sini kita sudah mengimplementasikan salah satu komponen. Selanjutnya kita perlu membuat testing untuk memastikan fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya. Di sini saya buat konfigurasi tes diikuti dengan modul test Modul ini nantinya hanya akan dieksekusi ketika testing, dan ketika melakukan running, bagian ini tidak akan dieksekusi, bahkan tidak akan ikut di-compile. Di dalamnya kita akan membuat sebuah fungsi yang dibungkus dengan makro Tokyo Test. Hampir kelupaan. Di fungsi handle ini harusnya ada parameter self. Pemberian parameter self ini ditujukan agar fungsi ini dapat dipanggil dari objek email sender handle. Sebelum melakukan testing, kita tuliskan dulu use super bintang. Agar pemanggilan semua kode di luar modul test dapat dilakukan secara langsung. Untuk melakukan tes ini, kita buat dulu email sender handler. Kita bisa panggil fungsi new yang sudah kita buat tadi. Di sini, objek email sender handler akan ditampung pada variabel handler. Lalu kita akan mengambil filter dengan memanggil handle. Oke, sekarang kita sudah memiliki bahan untuk testing selanjutnya kita akan lakukan testing terhadap filter Di sini, saya memanggil fungsi request dari modul Word Test. Kemudian, saya berikan path dengan slash dan juga method post. Lalu, saya coba untuk mendapatkan reply dari filter ini, dan hasil itu kita tampung pada variabel rest. Selanjutnya, kita akan buat assertion untuk memastikan hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Assertion yang pertama adalah memastikan status dari respon bernilai 200. 200 ini menunjukkan bahwa status tersebut sukses. Assertion berikutnya adalah memastikan bahwa body bernilai string kosong. Ini sesuai dengan nilai yang kita tuliskan pada fungsi handle. Selanjutnya kita akan jalankan testing ini. Caranya klik run test di atas fungsi tersebut. Di sini dapat terlihat bahwa test berstatus oke. OK, sehingga kita sudah menyelesaikan satu bagian dari aplikasi ini